Ya guys, Ini cara memandikan kucing. Awalnya kita selus-selus dulu, terpaksa dulu sedikit, sedikit. Baru kita gosok dengan sabun dan harus panen panen menenangkan si kucing. Ya, dan ini kita pegang tadinya dan biasanya kalau dia nggak kenal atau jarang menonton dia dia akan merontak guys kemudian kita kasih sampulnya, nya guys lahan-lahan biasanya kucing tuh selalu takut dia dengan air tapi ini dia nurut nih saya dilakukan sebulan sekali eh, dua kali sebulan berapa kali kira sekali. sebulan sekali kita mandikan dan menggunakan juga sampo yang shampoo yang bermutu ya ya sekaligus untuk menghilangkan kutu tapi kondisinya dalam keadaan dia tidak lapar ya guys kalau dalam kondisi dia lapar dia akan kontak ya awalnya belum itu campur ya, air hangat hmm. nah, dia air dingin dia yang berontak ya jadi dia harus pakai hangat guys air hangatnya agar dia tidak kaget dan ya. bisa diminum lagi. Gitu. Masakan ya, ini masih agak panas ya campur dulu kalau kelasnya sudah tidak terlalu panas baru kita bersihkan, kita hulas belum, belum, belum, masih anget kaliarnya iya okay. sebentar kumis-kumis lain, mata lainnya, otomatis pintunya kita harus rajin, guys. memperhatikan perhatikan kucingnya supaya dia tetap betah dan nurut, nih ya. Dan selalu jinak punya kita, apalagi kita sering mengasihnya makan. Dia tahu siapa yang sering mengasih makan dan merawatnya. Kucing ini berumur berapa ini setahun? Ada pira, Tentu. last tahun umurnya guys. Dan juga sudah beranak, loh. Ini udah pernah mempunyai loh loh Mempunyai anak. Oke, setelah air dibilas, ketika bilas. Baru saya coba untuk membilas kedua, ya. Membilas kedua itu, ya, tetap masih campuran air hangat juga. Tapi memasak airnya nggak terlalu panas, ya. pilih, nggak tahu mendidih, ya. Nah, baru kita bikin. Jadi guys ini kita keringkan ya dengan anduk setelah bilas kedua. Em? apa itu? Bagi di, dianduk lagi. Iya, basah-basah. Nah, baru kita proses pengeringan, guys. Ya nih guys, jadi sudah dua ekor ya. Ini namanya Bora, yang ini uwi Jadi sama-sama habis dimandikan ya. Sekarang proses pengeringan. Yang tempo hari salah satunya sakit ya, terus sudah kembali pulih dan sehat. Karena pemberian asupan vitamin dan juga rajin membersihkan bulu bulunya dan kita bersihkan juga bekas daripada kandangnya juga untuk perawatannya ya guys dan mereka sekarang sedang proses pengeringan oleh secara alami ya oleh diri dia sendiri yaitu dengan menjilat-jilat artinya ini proses pengeringan secara alami setiap kucing seperti ini guys kalau ada terasa di tubuhnya ada benda asing atau lain rasanya lain dia akan secara alami membersihkan sendiri guys